Adil kepada Allah artinya apa? Mendahulukan hak Allah daripada kepentingan pribadi. Kalau sudah datang waktu solat asar, misalnya, walaupun sedang enaknya latihan foli, berhentilah dulu sebentar solat kita adil kepada Allah. Adil, kenapa dalam contohnya dengan solat, misalnya, solat itu kan? sehari semalam lima waktu yang wajib betul apa betul? betul lima waktu nah solat itu kalau solat bagus taruhlah tujuh menit kalau solatnya itu kilat empat menit ada lagi yang kilat khusus nggak pakai perangko dua menit barangkali selesai taruhlah